Aku salah apa Ku tak paham cinta Bolehkah kau jelaskan dulu Mengapa ku rasa Seperti saat pertama Bila salah beri maaf untukku Jangan lantas pergi tinggalkanku Ku masih ingin cintamu Ajari aku apapun Bagaimana ku harus hidup tanpa kamu Apa ada dia hingga kau men Masih ingin cintamu Ajari aku apapun kamu mau Asal jangan tentang bagaimana Ku harus hidup tanpa kamu Sakit di kamu.